kita lihat di sini diunggah oleh akun Saberetik and Leslar dari akun Rafa Syafajar abris itu mengatakan dedek mau ke daerahku asik kok tentunya luar biasa semangat banget dia bahagia dedek Lesti yang mau ke daerah nih tentunya ke daerah salah satu fans dari Leslar Masya Allah luar biasa dan kita lihat ada kalimat jawaban dari komentar tersebut Rizka Syihab membalas Masya Allah rezeki anak solehah Katanya itu persahabat ya Alhamdulillah Rezeki anak solehah katanya 500 juta semalam itu pun Cuma beberapa lagu memang rezeki anak baik Dan solehah wow. 500 juta semalam Dan itu pun cuma beberapa lagu Aja persahabat yang luar biasa Dan tentu Di Lombok atau di Sumbawa Tepatnya persahabat yang itu Diundang oleh Bos PT. Gum, persahabat ya Untuk acara nikahan anaknya Luar biasa, Masya Allah Tabarakallah, doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan, barokah, berkah semuanya Apa yang dilakukan oleh Idola kesayangan kita Berikutnya juga kita lihat di sini persahabat Ada sebuah Unggahan yang mana Ada sebuah percakapan juga Pesan yang diunggah oleh akun Leslar Go Public tapi rame di Instagram mbak katanya di status iya nggak apa-apa karena udah terlanjur katanya tuh oke okay, berarti bener Leslar akan datang ke hajatan siam mbak ya Cuma di sini saya dan keluarga sudah izin semua dan turun 30 orang polisi 30 orang tentara 30 orang bermob katanya tuh jarak 300 meter Dari venue lokasi udah di stop pengecekan tuh ini ketat banget bersahabat ya karena tentunya untuk tamu undangan saja dibatasi doakan mudah-mudahan sehat untuk idola kesayangan kita Bismillah penjagaan yang ketat semoga ada cedukan vitamin yang kita dapatkan hari ini langsung dari Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya kita lihat bersahabat ya ada cedukan vitamin juga nih Masya Allah ketika ke bandara berangkat ya otw ini, naik pesawat <laughs> Luar biasa lah Langsung digandeng aja nih Pak ya Istri tercinta Masya Allah Oleh kakak Bilar ini langsung dijaga juga nih ya <guluh> Luar biasa penjagaan Dari kakak Bilar terhadap istri tercintanya Genggam ran. Jangan sampai lepas nih, masya Allah luar biasa pokoknya pasangan suami istri ini berikutnya dan kita lihat juga persahabat ya job of era pertama setelah menikah dedek ditemani suami menuju sumbawa, wah sekarang kalau ngundang dedek dapat bonus kakak iya ampiun masya Allah luar biasa persahabat jadi ya. unggah oleh akun pecinta beruntung banget ya yang punya hajat kalau bahasa Jawanya buy one get one free Katanya tuh Luar biasa persahabat yang ngundang Dede Lesti Dapat bonus kakak Bilar Luar biasa Masya Allah Tentunya kita doakan yang terbaik Demi kelancaran offernya Dede Elasti Kejora Selanjutnya Ada sebuah momen spesial juga yang kita dapatkan Cidukan vitamin Sebelum berangkat otw ke Sumbawa ini di bandara Persahabat ya Cidukan kembali kita dapatkan digandeng, dipegang terus tangannya kakak pilar oleh dedek last ini dia ya luar biasa ya nggak mau jauh-jauh, tetap dijaga tetap selalu mensupport pekerjaan pasangannya, masya Allah kita makin bangga dan makin bahagia dan kita lihat ada kalimat kansen yang sangat luar biasa juga, dituliskan oleh sahabat Lesnar Taiwan, maaf aku terharu banget, ini pertama kali dari of air, gak sama ayah dan dijagain suaminya Masya Allah ya sekarang saat yang udah ada yang gantiin jagain dari off air yang yang selalu ditunggu-tunggu tuh di of off air di kawal Lasty lovers dan sekarang gak cuma Lesti lovers sekarang ada Leslar lovers juga Selama sampai tujuan saya Amin masya Allah luar biasa dukungan doa support yang terbaik dari semua fans sejati Leslar berikutnya kita lihat ada gambar terbaru yang diunggah oleh Bang Aril Alhamdulillah. Dedek Lesni, Kakak Biler dan tim sudah sampai di Bandara Internasional Lombok, persahabat ya. Alhamdulillah semangat, mudah-mudahan lancar semuanya untuk acara off air Dedek Lesni kali ini, pertama kali persahabat ya. Luar biasa ini adalah momen yang paling kita tunggu. Dan selanjutnya para sahabat ya Kita lihat sebelumnya di DLS Mengunggah sebuah postingan foto nih Luar biasa di akun Instagram pribadinya Foto soang ya <laughs> Maksudnya foto gaya soang nih Luar biasa Dan kita lihat di sini AAB ini berkomentar Para sahabat ya Prit katanya offside Masya Allah Dengan gercep nih Kakak tercinta juga, AAB ini, ikut berkomentar di postingan di dekawasi ke ya. Luar biasa, dukungan dari AAB juga. Mudah-mudahan bahagia, saya selalu bawa untuk keluarga Leaslar. Kita masih menunggu cidukan vitamin hari ini, klub setiap dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.